Agustus 2019 telah tiba, artinya pemilu akan dilaksanakan sebentar lagi. Oke, jadi jangan sampai lupa penentukan calon legislatif dan calon eksekutif yang tepat untuk Indonesia lima tahun ke depan. Nah, kalian nggak mau nggak ngasih cerita boy satu ini? Jadi waktu itu di kampus gue ada pemilihan ketua hima tahun ajaran baru. Jadi ketiga teman yang ada di depan ini adalah calon yang mendaftarkan diri untuk menjadi ketua berikut. Oke, kenalin nih, calon-calonnya yang pertama adalah Diego. Diego adalah anak paling ganteng sekampus. Penggemar ceweknya juga banyak di kampus. Lalu, yang kedua ada si Abok. Abok adalah anak paling gaul sekampus, temennya di mana-mana, cuy. Lalu, yang terakhir adalah si Tina. Ini adalah mahasiswa berprestasi buku, rajin belajar dan juga IP-nya selalu empat. Baiklah, sekarang akan saya berikan waktu 5 menit bagi kalian untuk menentukan pilihan. Dan harap ingat, kalau pilihan kalian ini akan menentukan bagaimana universitas ini ke depannya. Oleh karena itu, tentukan pilihan kalian dengan tepat. Dan jangan ikut-ikutan teman. Mau milih siapa? milih siapa? Udah lu pilih siapa abok aja, temen gue dari dulu Ehmu ya, mantap ya tuh, pilih siapa abok aja Woi ireh lu pilih siapa? Udah abok aja Udah, gue gak kenal semuanya juga Ah, cabut aja gua. ini cabut dia udahlah gua gue pilih abok aja deh Nah Bagus. gitu Kalo gue sih, bakalan mulai diri gue ya? Secara dia ganteng banget Pasti dia oke okay milih organisasi Apalagi, parahnya ganteng banget cuy lah Kirisnya emang kalau ganteng yakin bisa jadi pemimpin, tapi emang iya sih ganteng Gaaah Wih, jangan milih dia tau Kenapa? Soalnya gue denger-dengar katanya nih dia pakai wangkas, coba bikin aja, ga jelas banget emang Sumpah? Gatau juga sih katanya Yeaaah, lolos Hmm, pilihan sulit Semua temanku tidak memilih dengan serius Sepertinya, Tina adalah yang paling meyakinkan di pemilu kali ini <guluh> Hmm, benar Antonio Aku setuju denganmu Sepertinya aku juga akan memilih Tina <sukur> bagaimana kau bisa mendengar suara aku Angela? Aku kan sedang berbicara dalam hati Halah, aku mau debat si abu sama bawang merah Udah, langsung <sombitten> aja <sukur> Waktu sudah habis jadi, kalian pilih siapa? Tina. Akhirnya, Tina pun terpilih. Pas lagi rapat, si Tina ditanya visi misi, lalu dia jawab, "Belum tahu." Hah? "Belum tahu?" "Nah, makanya gak mau kan kejadian di kampus gue terjadi di politik Indonesia. Makanya, kenali rekam jejak kalian. caranya gampang kok." Nah Caranya gampang banget kan? Kalian tinggal cek rekam jejak caleg dan capres kalian melalui di link sebelah sini. Di situ, infonya lengkap lengkap. Caranya gampang guys. Ayo milenials, jangan malas untuk memilih. Kalian bisa gunakan gadget kalian untuk cek berita-berita caleg dan capres di situ. Kalian tinggal baca berita dari atas sampai bawah. Itu lengkap banget. Ayo kenalin caleg dan capres kalian jernih dalam memilih guys. Kalau kayak gitu langsung aja tanya malarnya. Pakailah metode the lesser evil. Artinya apa? Pilihlah yang menurut teman-teman memang sudah memberikan bukti paling sedikit negatifnya gitu. Jadi, lihatlah bukti-buktinya dia sudah berbuat apa bagi negara ini. Baik sebelum maupun sesudah memimpin. Jadi ini berlaku untuk yang petahana dan juga para penantangnya. One of the penalties for refusing to participate in politics is that you being governed by your inferior. Ayo pemilik muda akan hak pilihmu dan 5 menit kalian mencapai kan? akan sangat berharga bagi Indonesia 5 tahun depan. Pilihlah pemimpin dengan jernih dan dukung Indonesia Maju.